Pada usia lanjut, kita harus waspada. Dengan gaya hidup yang asal-asalan, aliran darah bisa terhambat dan menyebabkan stroke. Jangan sampai terjadi. Di Nature mempersembahkan Centilos dan Morici yang diformulasikan secara khusus dengan kandungan alami pilihan. yang mampu membantu Anda memelihara daya tahan tubuh dan membantu melancarkan sirkulasi darah. Siap mencegah hingga menemani proses penyembuhan stroke Anda. Denator, Sentilos dan Morici, siap menjaga kesehatan Anda.